Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat. Yang berkah ini, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan pastinya memimpin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar. Untuk mengawali perjumpaan dan kabar di pagi hari ini, para sahabat, ya, Alhamdulillah, tepat di tanggal 26. Abang L sudah masuk ke usia 8 bulan Masya Allah Bahagia terus untuk baby L Mudah-mudahan sehat terus Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Dan semoga menjadi anak yang saleh. Amin Kita simak bersama di unggahan sahabat Anak sekolah ya, Ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan Assalamualaikum, gak berasa? Abang udah 8 bulan loh, perasaan baru kemarin kita deg-degan nungguin ini baik. Eh, sekarang udah mau jalan aja kamu dah Sehat-sehat terus ya anak soleh Makin baik, makin pinter, makin ganteng, makin bahagia dan makin banyak yang sayang Sama abang dan panda abang, amin Masya Allah doa baik banget ya, kita aminkan Mudah-mudahan terkabul Ini Masya Allah banget ya Anak yang sangat cerdas Baru tentunya usia 8 bulan saja BBL sudah pinter merespon Ini sesuatu kebanggaan banget Dan suatu kebahagiaan yang pastinya kita rasakan Alhamdulillah, Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus untuk Abang L Selalu menjadi anak yang saleh. Amin Kemudian persahabat disimak juga ya Special video Abang L Di akun fanbase TikTok Leslar Ini ternyata viewersnya bukan kaleng-kaleng ya untuk video Abang L ternyata viewersnya jutaan kita lihat persahabat di tentunya unggahan Abang Rescore ini yang pertama untuk viewersnya 2,6 juta Wow kita lihat slide kedua itu viewersnya 1,8 juta dan kita lihat juga slide ketiga persahabatnya itu viewersnya 1,3 juta semuanya di angka jutaan untuk viewers Luar biasa, Abang El mempunyai daya tarik yang sangat tinggi. Luar biasa banget ya. Mudah-mudahan Abang L selalu membawa berkah untuk banyak orang. Amin. Ini sih emang cute banget dan sangat lucu. Video walaupun dilang-ulang saat menjambak, Abang L memang bikin ngakap banget ya. <laughs> Ini luar biasa banget. Kemudian, bersahabat disimak juga. Ini ada sebuah info untuk warga Gunoha Karena untuk acara Infotainment World 2022 Akan segera tentunya digelar Sudah dibuka persahabatnya Untuk mendukung idola kesayangan Buat masuk nominasi persahabatnya Untuk link ada di bio SCTV untuk cara mendukung idola kesayangan kita buat masuk nominasi, kalian langsung aja klik link di bio SCTV karena disitu persahabatnya ada tentunya tata cara mengisi data buat idola kesayangan bisa masuk nominasi persahabatnya, kita lihat tuh siapa? tentunya George, Dede, pilihanmu ada Rizky Bilar, ada yang ada Mom ada Lesti ya, Masya Allah yuk sama-sama kita support, sama-sama kita dukung semuanya isi Nama Lesti dan Rizky Bilar ada spesial juga untuk warga Konoha. Itu ada BBL juga masuk, nih, Bang Sahabat. Ya, yuk, sama-sama kita support dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga di kolom komentar, banyak sekali nih tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Instagram. Rosyzen mengatakan. Don, pokoknya isi, tiap kategori semuanya Leslie Bilar dan Abang L. Semangat banget ya untuk warga Konoha, terus support dan dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat disimbang juga, ini ada sebuah momen spesial banget nih. Saat opening di acara Malam Puncak Hood SCTV yang ke-32 Extraordinary. Ternyata banyak sekali yang tentunya tidak mengetahui persahabat ya Ada video yang sangat cute dari Lesti dan Bilar di awal persahabat ya Papa Bilar lagi naik mobil bareng bunda L Aduh, Masya Allah banget ya <guruh> Ini sih kebahagiaan yang kita rasakan Dan kita lihat juga nih persahabat ya dari akun Lile Ulilo disitu mengatakan nih Ini buat acara apa lagi? Ternyata banyak sekali memang yang tidak tahu dan tidak melihat persahabat ya Kita lihat jawaban dari Emi Fatima Ini semalam pas opening HUT SCTV Tuh persahabat ya Banyak yang tidak melihat saat opening SCTV nih Ternyata ada video cute, Lesti dan bilar Aduh Masya Allah Bangga banget ya Dan kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Bilarina underscore 21 mengatakan Leslar lovers boleh bangga nih Karena Leslar kita jadi setter tipi-tipi dimanapun Gak bisa dipungkiri keberadaan Leslar Dengan Leslar lovers diperhitungkan orang semangat Leslar Masya Allah luar biasa Idola kesayangan kita tentunya selalu bikin kita happy pastinya. Kemudian persahabatan di juga diunggah ingastnya bagas ya. Semalam ternyata idola kesayangan kita malam Jumatnya main sepak bola bersama, bersama Toba Boys. Walaupun tentunya, Papa Bilar tidak disarat. Persahabat, ya, tetap kita tentunya memberikan semangat dan support yang terbaik untuk idola kesayangan dan tim. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Kemudian, juga, bersahabat, kita lihat juga, ya, makin gak sabar dengan acara kuis dari Kang Sule karena ada Papa Bilar yang tentunya menjadi bintang tamunya bersama Poatik Atik dan Bagas juga ternyata ikut syuting. Persahabatnya makin penasaran, dan pastinya makin gak sabar banget nih menyaksikan acara barunya Kang Solo. Sepertinya persahabatnya nada dan canda mudah-mudahan acaranya meriah dan pastinya seru banget kalau udah ada apa-apa kita doakan yang terbaik kita support yang terbaik untuk idola kesayangan dan pastinya kita juga masih menunggu cedukan vitamin terbaru berikutnya di pagi hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Divatif yang akan selalu memberikan info-info terbaru kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Villa.